Nah, untuk merespon Mazmur tadi, kita akan menyanyi dari lagu yang berjudul Firman Tuhan, ada di hatiku. Firman Tuhan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 Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kak Henry senang bisa bertemu dengan kalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan cerita kasih-Mu bagi kami, kami dan bagi dunia, biarlah kami boleh mengerti dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam putramu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, pagi ini kita akan belajar mengenai Aku dan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kemudian kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 104 ayat yang pertama hingga kelima yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 1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 masih ingat gak pelajaran minggu yang lalu? Ini dia, pelangi kasih Tuhan. Ingat ya, Katasia telah mengajarkan tentang bagaimana Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Dan Tuhan kemudian memberikan tanda, yaitu pelangi. Sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mencintai dunia dan menjaga dunia. Nah, adik-adik yang Kak Kasihi Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta. Ini dia gambarnya. Alam semesta, Tuhan ciptakan. Wah, ada planet apa itu? Planet tempat tinggal kita, planet bumi. Kemudian, latar belakangnya ada begitu banyak bintang yang kita sendiri belum mengenalnya satu persatu. Tapi, kita tahu ini. Kalian tahu tata surya pasti, karena sudah belajar di sekolah ya. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, dan banyak lagi. Kalau ini apa? Ini juga Tuhan ciptakan, yaitu binatang paling besar yang berjalan di muka bumi, gajah. ya. Tapi Tuhan ciptakan juga yang kecil, banyak makhluk yang kecil loh. Kak Henry tunjukkan di sini, apa ini? Ya, betul, semut ya, semut-semut ini sangat rajin. Mereka terus berbaris mencari makan dengan disiplin. Tapi Tuhan juga ciptakan makhluk yang lain. Di udara ada burung-burung, ada kupu-kupu yang sangat indah sayapnya. Di laut, Tuhan juga menciptakan berbagai macam jenis ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, beraneka ragam warnanya. Juga ada ubur-ubur. Siapa yang senang makan ikan? Bagus untuk protein loh. Jadi kalau papa mama kasih ikan, kalian mesti makan. Ada tanaman. Kak Henry, bawah ini tanaman, warnanya merah. Di gambar kalian lihat, ada warna bukan hanya merah. Ada warna kuning, ada warna orange, ada warna hijau, dan warna lainnya. Semua sangat indah, bukan? Ciptaan Tuhan. Tetapi, bukan itu saja ciptaan Tuhan. Kita, manusia, adalah juga ciptaan Tuhan. Lihat, ada papa, ada mama, ada kalian dan adik kalian, atau kakak kalian. Wah, rupanya Tuhan sangat sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang dengan Alam yang telah Tuhan ciptakan. Tapi sayangnya, manusia sering lupa untuk menjaga alam. Lihat, sampah di mana-mana. Ih, sangat tidak bagus dan baunya bisa merusak ya. Siapa yang masih suka menyampah sembarangan? Nah, adik-adik, kalau kita ingat pelangi kasih Tuhan, udah begitu banyak yang Tuhan berikan, begitu baik Tuhan jaga, maka aku pun bisa terlibat menjaga lingkungan. Ini ada gambarnya. Kalian bisa menaruh sampah ke dalam plastik tempat sampah. Wah, ini Kaindri pengen. Kita belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. I put the garbage into trash bin. Artinya, aku menaruh atau membuang sampah ke dalam tempat sampah. Pasti kalian bisa. Kalau aku ingat pelangi kasih Tuhan, maka aku turut menjaga lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Aku pasti bisa. Kamu pasti bisa. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ini contoh tanaman yang Tuhan ciptakan. Maka kalau kalian, papa, mama kalian ada tanaman di rumah, kalian bisa turut menjaganya. Kalian bisa memberinya air, menyiramnya, dan kalian tidak merusaknya. Dan, Kalian juga harus membuang sampah ke tempat sampah. Nah, sekarang, Kak Henry dan Kak Bertrand sudah menyiapkan peraga yang bisa kalian buat untuk mengingatkan kalian menjaga lingkungan. Ini dia alat yang bisa kalian buat bersama orang tua di rumah. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kabetran. Jadi hari ini Kabetran akan memberikan aktivitas untuk kelas Akak yaitu membuat pohon. Sesuai firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Henry tadi bahwa kita dituntut untuk selalu menjaga pohon yang ada di sekeliling kita ya. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada krayon. Terus yang kedua ada kertas HVS atau karton yang ketiga ada daun atau bunga yang sudah layu atau kering terus yang keempat ada lem yang kelima ada spidol, dan yang keenam ada alat tulis cara membuatnya yang pertama ambil kertas HVS atau karton yang telah disiapkan dan gambar pola membentuk pohon dengan pensil atau alat tulis lainnya. Siapkan daun dan bunga kering, kemudian adik-adik tempel di sini ya, mengikuti pola yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian hias dengan krayon sesuai dengan keinginan adik-adik. Jangan lupa menambahkan tulisan aku menjaga tanaman karya Tuhan dan nama adik-adik. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah selesai jangan lupa difoto di foto dan diupload ke grup WhatsApp pelkat PA ya. Jika kesulitan jangan lupa minta tolong sama Mama dan Papa dengan cara yang baik ya. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dadah.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 Puji kasih Sekianlah firman Tuhan untuk hari Minggu ini adik-adik. Kak Henry harap kalian boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan jangan lupa, aktivitasnya dibuat ya. Dan kalian tolong kirimkan ke grup persekutuan pelayanan anak. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menciptakan alam semesta begitu baik. Maka sekarang kami ingin mensyukuri akan berkat Tuhan dengan menjadi anak-anak yang turut menjaga lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, di dalam putramu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.